atau kita mengadakan ini karena sudah lama vakum juga kemarin Covid-19 kita tidak berani mengadakan maka kesempatan tahun ini kita adakan. Oke, ada berapa kelas yang dibuka Dibuka ada 20 kelas, 20 20 kelas. 20 kelas ya. Dari murai sampai sampai konin sampai Lobet murai batu A sampai murai batu D, sampai kacer A, kacer D. Leje ya. BC ada juga, ada. jip dari Pontianak. Independen Borneo ya? Iya, juri Independent Borneo. Oke. Okay. Uh... Untuk peserta, ya kita main sportif karena kita sifatnya silaturahmi, berkumpul kawan-kawan, icoman ya semuanya. Jadi apapun keputusan juri bisa kita terima karena itu mungkin yang terbaik menurut penilaian juri, karena juri pun juga manusia mungkin ada segi tapi barang itu bisa kita apa namanya maklumi. Karena banyaknya burung nanti mungkin curi di sini pas bagus dia pindah ke sana jadi mungkin apa artinya. semoga moga semua terpantau lah ini harapan kita juri tetap memang benar-benar independen, benar-benar menilai burung itu dengan maksimal ah adian doorpress apa, apa yang disediakan ada? kita flash ini service kita biasa seperti yang lain-lain tetapi masih kecil seperti TV motor kerja, dan lain-lain atau kulkas tetapi kita punya semacam ciri khas untuk di Star BC ini doorpressnya tanaman tanaman buah okay. itu itu yang mungkin, maaf, mungkin belum ini ya, lain daripada yang lain ini ya? iya, ya? <laughs> mudah-mudahan <laughs> seperti itu, jadi iya, oke oh, okay. <tik> oh, <tik> oh, gitu motor ke belakang Kedua dua, tadi, dua Okay yeah. laughter Tuh, mereka tuh,